Wadidaw, banyak sekali mainan hewan di sini ya teman-teman Ayo kita angkut ya Ini ada sapi pernah warna putih ya teman-teman Mantul-mantul Wah udah bisa berjalan teman-teman Langsung kita naikkan ya Let's go Lalu di rumah hewan yang warna hijau ada apa ini? Wah, ada hewan si leher panjang yang suka berada di gurun Afrika ya teman-teman. Ada yang tahu nggak? Langsung komen aja ya. Betul sekali. Ini jerapah ya teman-teman. Langsung naik. Lalu, wah. Ini hewan lucu warna putih. Wah, cantik sekali. Apa ya? Langsung komen aja yang tahu. Wah, dia bisa nyanyi sambil jalan ya, teman-teman. Langsung naik ya. Naik di sini. Lalu ada apa lagi? Di rumah hewan yang warna kuning Kita menemukan dogi Wah Dogi yang lucu Warna ungu Wah Cantik sekali ya Dia pakai kacamata teman-teman Langsung naik Bersama kelinci ya dogi Mantul mantul Lalu di rumah hewan yang ini ada apa ya? Wah, ada macan tutul atau harimau ya, teman-teman? Wah, keren sekali! Mantul-mantul, langsung naik aja ya, bersama sapi dan jerapah. Lalu ada apa lagi ya? Ini ada kucing sitom ya, teman-teman? Wah, lucu sekali! Wah, ini dia bisa bercerita teman-teman mantul mantul Bangun tidur, taruh mandi. langsung naik ya lalu ini berwarna coklat apa ya langsung komen yang tahu ya betul sekali ini gajah afrika ya teman-teman Wah, suaranya keren sekali Langsung naik ya Matanya menyala warna merah ya teman-teman hmm, Mantul-mantul Naik di sini ya Lalu ini di rumah hewan yang berwarna merah Ada hewan berwarna hijau Apa ya teman-teman Betul sekali, ini si Raja Air ya teman-teman. Buaya, wah keren sekali dia. Langsung naik ya, bersama kelinci dan dogi. Juga ada sitom di sini. Lalu ini apa ya? Gagah sekali dia, warna merah. Wah mantul-mantul. Betul sekali, ayam jago. Wah, anaknya ikut ya, teman-teman. Naik di punggungnya, langsung naik bersama gajah. Lalu ini ada kudanya, teman-teman. Warna kuning, wah mantul-mantul, keren sekali. Langsung naik bersama gajah. Lalu ini ada Monster Tirek ya teman-teman Warna hijau Di punggungnya berwarna merah ya teman-teman Keren-keren Langsung naik Lalu ini Angsa ya teman-teman Angsa atau bebek Berwarna oren Sayapnya berwarna hijau ya teman-teman Mantul-mantul langsung naik bersama buaya, kucing tom dan yang lainnya ya teman-teman, mantul-mantul. Lalu ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Langsung komen ya. Betul sekali, ini warna kuning. Si raja hutan ya teman-teman. Wah, keren sekali. Langsung naik. Bersama gajah dan yang lainnya ya teman-teman Wah Lalu ada apa lagi ya Sepertinya ada hewan yang terperangkap ya teman-teman Wah wah wah wah Ayo kita tolongin Wah di sini ada beruang ya teman-teman Wah kasihan Ayo kita ajak jalan-jalan Let's go lalu ini masih yang terperangkap juga ya tadi warna pink ada juga kuningnya ada anaknya juga naik di punggungnya teman-teman ini namanya penyu atau kura-kura ya teman-teman mantul-mantul langsung naik ada apa lagi wah sepertinya masih ada yang terjebak teman-teman ayo kita tolongin Wah ternyata ini ikan hiu warna putih Wah warna yang sangat bersih Wah keren sekali Langsung kita jalan-jalan aja ya naik Sepertinya masih ada yang terperangkap teman-teman Di tong yang berwarna hijau Ayo kita tolong Wah di sini ada anak kelinci teman-teman oh, anak kelinci yang lucu berwarna hijau teman-teman langsung naik aja ya naik bersama sapi dan juga jerapah ya juga ada macan tutul oke hewan-hewan sudah naik semua langsung kita ajak jalan-jalan Let's go! No, no, no, no <laughs>